Sifat yang keenam iaitu sifat at-tafasyi. Jadi maksudkan dengan sifat tafasyi ini adalah sifat yang kita namakan sebagai yang kita istilahkan membawa maksud meluas. Apa yang meluas di sini adalah Angin di dalam mulut kita ini meluas berada pada banyak uh, bahagian di dalam mulut kita. Daripada banyak side dalam mulut kita mempunyai angin ini. Sebab itu kita namakan tafasyi. Tafasyi meluas. Uh, huruf apa yang kita namakan sebagai huruf tafasyi? Satu huruf iaitu huruf shin. Nah, uh, tu so senang bila kita hafal tafasyi hurufnya adalah huruf sh. Shin, Okay, kenapa huruf Shin ini tafashi? Kerana bila kita menyebut huruf Shin, sebelum kita habis sebut huruf Ash ataupun sebelum kita habis menyebut huruf Shai di dalam, semasa sedang menyebut huruf itu, kita dipenuhi mulut kita dengan angin -h -h -h. So, that sound. sh sound Okay, so bunyi itu Shhh Itu yang kita namakan sebagai tafashi